Semuanya kembali lagi di YouTube channel Kusuma kalker Hari ini hari Sabtu, hari ini adalah hari spesial dan aku bakal super sibuk banget Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya James Dan hari ini aku rencananya pengen bikin surprise, aku pengen bikin kue Dan aku pengen bikin nasi tumpeng Nah aku udah sibuk banget dari pagi ini Sekarang udah jam 8 pagi, aku udah sibuk dari jam 7 dan ini aku udah uh, ungkep ya, ini adalah ayam kalasan Aku ungkep di sini, ayam kalasan dan sekarang aku mau bikin rendang Bikin rendangnya simpel aja, aku pakai bumbu instan indofood dicampur sama uh, Namanya ini merek ayam uh, dari Malaysia ya Dan ini aku akan masak sekarang Ini aku masukin bawang putih guys Yang sudah dihaluskan Dipumit aja sampai harum, ya guys. Ini udah aku masukin bumbu santan ya. Ini tinggal kita masak selama kurang lebih dua jam sampai bumbunya juga menyusut, guys. Oke. Okay. Nah ini aku lagi mengungkap ayam, guys. Aku bikin ayam kalasan. Nanti ini aku masak sampai airnya ini ya uh, menyusut. Lalu setelah itu baru kita goreng. Ayam kalasannya aku goreng. Sekarang lanjut, aku mau bikin mie goreng, guys. Mie goreng ini, window mie goreng, pastinya masukin sawi. Aku masukin bakso, aku tambahkan kecap ikan sedikit, aku tambahkan lagi dengan saus tiram. Aku tambahkan potongan cabe merah supaya ada warna-warnanya sedikit <laughs> Udah deh gini aja Pokoknya simple karena emang namanya juga masak satu hari Untuk bikin kue dan tumpeng gak bisa yang terlalu mewah gitu loh guys Ini sudah jadi Tinggal nanti goreng ayam sama bikin gorengan ya Kita bikin bala-bala Teman-teman aku lagi ngukus nasi kuning ya Ada dua pot Lalu sekarang aku mau Ini ada bala-bala Sekarang kita goreng Minyaknya sudah panas ya Udah berpuih Mari sekarang kita goreng Bismillahirrahmanirrahim Kita goreng bala-balanya Atau kita bilangin pakuan Ini bakwannya aku cuman isi dengan Jagung dan kol aja ya guys Kakwan goreng Dan itu ada nasi kuning Lagi dikukus supaya mateng Nah ini adalah cabai guys Kemarin aku udah potong-potong ya Lalu aku rendam di dalam air es Selama semalam Dan ini akhirnya sudah bermerkaran Seperti ini menjadi bunga Untuk hiasan nasi tumpengnya guys Wuhuu Oke okay guys, ini lanjut bikin kue. Ini udah semuanya aku masukin ya, um, tepung. Uh, lalu ini aku ada, aku ada 5 butir telur juga. Dan aku ada air di sini dimasukkan. Ini aku pakai standing mixer karena powernya kan besar ya. adonannya ke dalam loyang guys Aku udah panaskan oven um, Suhunya 150 derajat Dan ini kuenya tuh kue coklat Mudah-mudahan nanti hasilnya tuh moist gitu ya guys Adonannya sudah masuk ke loyang Sekarang siap untuk kita panggang selama satu jam guys a few moments later <laughs> guys ini setelah kuehnya aku lapiskan dengan frosting ya Tadi campurannya itu dengan icing sugar, butter, vanilla essence dan sedikit coklat Supaya warnanya tuh tidak terlalu pucat ya, tidak terlalu putih Sekarang aku akan um, hiasin dengan coklat ya Ini namanya ganache Itu buatnya tadi dengan menggunakan campuran um, cream heavy cream, dan campuran coklat Nah sekarang nih, aduh aku nervous banget karena aku akan membuat um, ini ya, lelehan coklat gitu guys jadi wish me luck aku akan coba untuk melelehkan coklatnya guys Oke okay guys, ini sekarang aku udah mau menghias coklatnya Aku udah nah lumayan capek ya seharian Ini aku taruh di sini um, Coklat favoritnya James ya Taruh di sini, di bawahnya aja, di sekilingnya Tambahkan, ini ya, hiasan Oreo Beberapa coklat, ini aku tempel Ya yes, Nah sekarang lanjut aku mau bikin hiasan tumpengnya. Ini aku udah beli, um, aku ada daun pisang. Tapi salahnya aku tuh bikin, uh, salahnya aku beli daun pisangnya tuh uh, ini ternyata terlalu tua guys, jadi agak susah dibentuk. Jadi aku bikin bentuknya tuh yang mudah aja, yang gak terlalu ribet supaya uh, tetap bisa digunakan daun pisangnya ya nah ini udah aku potong seperti ini daun pisangnya tinggal aku lipat kayak gini guys lipat seperti ini lalu aku lipat lagi seperti ini nah ini ketahuan tua karena dia tuh tulangnya nih kita bilang aku bilangnya tulangnya aja ya tulang si daun pisangnya itu muncul banget terus kalau pas ditekuk itu dia susah guys nah, jadi aku bikinnya seperti ini aja ini aku pakaikan strapless Bisa juga pakai uh, ini ya, susukan gigi Ini aku pakai strapless aja, biar cepat Nah, sekarang aku akan pasang daun pisangnya nah, ini aku menggunakan selotip ya Supaya kokoh udah hasilnya bagus karena ini pertama kalinya bikin nasi tumpeng jadi nggak tahu deh hasilnya gimana masih Hmm, yuk tim anak-anak. Kita naro Tambahin bakwan sedikit di sini. Cabe, bunga cabe nasi timun jadi deh yay nah ini dia nasi tumpengnya udah jadi guys seperti ini ada mie goreng ada bakwan ada rendang ada apa lagi nih ya <laughs> Ada telur, ada ayam kalasannya Seperti itu Nah ini juga aku bikin Tadi kuehnya seperti ini seperti itu kuenya coklat Ada astornya juga Semoga si Jin suka nanti ya Mama mertua lagi Videoin Untuk tunjukin ke temannya juga guys Take a photo to show to your friends and family. Yes. <laughs> What do you think about this and that? So we call this tumpeng, ma'am. Um, so this one is like special occasion in Indonesia. We make that. And yeah. Oh, I can't wait. You can't wait. Yum. Do you think it's beautiful? It's beautiful. Very. Visually eye catching. Oh, very eye catching. Vis visually appetizing. mm yay! Mm, definitely. So we wait until James come home and then we can eat that. I can't wait. Yay! yay. <laughs> A few moments later. Happy birthday Day to, to you. you. Happy birthday, DJ. <laughs> Happy <laughs> birthday to <laughs> you. <laughs> Some rice, some noodle, some chicken, and egg, chili.